Hai, hai, everybody! Welcome back to channel. Balik lagi sama gue di sini, ya, guys. Ya, oke, okay, seperti biasa, di sini gue bakal membagikan tips dan triknya nih mengenai info, sobjektor, pola sobjektor, dan juga bocoran sobjektor hari ini dengan bawa modal receh, ya. Oke okay, seperti biasa di sini gue bermain dengan bawa modal empat an ribuan aja ya. Di sini gue langsung tarik ke dua ribu Ya gue langsung pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya. Uh, tentu saja dengan selasinya pasnya simpel dan mantul abis. Oke okay, semoga mudah dipahami buat kalian para slotermannya lainnya nih ya. Oke okay, kita setin setin kita nyetok nyetok santai dulu. nih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 merasa kasian kecelakaan ini ya karena linknya udah ada di komentar nih aduh satu lagi datangnya dong sayang anjir pada nggak bisa terbintang oke okay, nggak apa-apa ya emang tuh kita udah berusaha untuk hasilnya kita lihat aja nanti hmm, ya oke okay, selanjutnya buat kalian yang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 Semoga pola-pola yang gue bagikan sini juga bisa bawa hoki nih buat teman-teman semuanya ya Oke okay. Sebab dulu ada sekali 12-nya dong mata dia ya Oke okay, lanjut lagi nih Disini selalu gue masih pakai aja ya bisa ratus ribuan nih ya Masih belum ada tanda-tanda kegacorannya dari si inget ini udah gak apa-apa ya kita bertahan lebih dahulu aja ya siapa tahu ada keajaiban lain ya pokoknya kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik di sekitar video shop gacor yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapat infoannya nah, ya makanya kalian juga jangan lupa untuk aktivasi notifikasi loncengnya oke biar kalian dapat notif dari video setiap bias hari aduh ini mataharinya konek dong kasih tembak dulu dong princess ini enggak drop itu cakep banget lagi enggak tuh langsung dihantam kali birunya dong 17.000 di 20 auto oh, 2 juta 145.000 eh langsung jackpot gak tuh keren banget luar biasa ya Oke, okay, mungkin gue mau lagi. Gue bakal langsung cabut ya. Tentunya gue juga udah gak sabar banget pengen nikmatin hasilnya. Tapi ya di sini gue coba untuk ngacau-ngacau lagi ya. Siapa tahu kan masih ada tambahan-tambahan lainnya. Cuman di sini gue juga sambil cek ombak dulu di 480 ribu 80.000 ya. Oke. Okay. Dan apa uh, itu kotanya lagi nonton video ini juga memiliki tahu untuk disclaimer terlebih dahulu nih ya jadikanlah pembaraan ini sebagai hiburan semata tidak untuk kecil dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas oke, oke, ya oke jadi buat kalian yang masih juga umur ya gue harap skip aja videonya oke ya Bon, kalian enjoy dan video gue ini kalian menikmati video gue dan semua gue, apa yang gue sampaikan sini bisa bermanfaat untuk kalian ya lot lagi cake banget birunya tonis ya bintang sejarahnya sayang oke okay, lagi dong nice bulannya dapet tuh eh. mataharinya please oke okay, menter sekali guys. 76.000 dikali tujuh ya cuy gila sih dong 534.000 ya Mantap gila Oke okay, oke okay, oke okay. Nice lagi dong Gasel dulu Masih ada 8 skin lagi nih Masih ada kesempatan ya tentunya belum dapet pertemuan tuanya di sini, alah sih gue, gas for Oke pokoknya buat kalian yang belum join di permen 138 mending langsung aja ya, linknya udah ada di pun komentar. Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga. Tapi sih mau ngasih konten buat teman-teman yang udah suka channel gue sebagai pemainnya ya, takjub ya. sebagai guru permen kakak anak baru dapat bonus men tentunya di permen 138 gajah makan permen gajah Oke okay, sebelum ke panggil gue mengucapin thank you so much buat semuanya sudah nonton sampai habis semoga video gue ini bisa mengembalikan semuanya dan semoga pola-pola yang gue bagikan bisa bawa hoki bisa bawa uang buat teman-teman semua di sini ya oke okay. Oke sekian aja video gue ini karena gue udah dapetin coffee jadi gue izin terlebih dahulu ya sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sensasional. Bye.